Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup Maka yang terbaik yang bisa membuat anda lebih baik dalam hidup Adalah amalan belajar tentang Al-Quran Apa enggak punya waktu 5 menit untuk mengguruhkan dosa anda? Apa enggak punya waktu 5 menit untuk akhirat anda? Bahkan ada lihat sekarang Masya Allah Di mobil bisa tila Al-Quran Di jalan bisa baca Al-Quran Cuma 5 menit Innahu la Quranul Karim ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama. Akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat saat masuk surga. Dia diperkenankan mengganteng bapak ibu ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Qur'an amalan mencintai Al-Qur'an. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Qur'an, langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Amrrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Ali bin Abi Talib, radhiyallahu wajha, aninnabi sallallahu alaihi wasallama qala, perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal al-Quran 'allamahu.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 Buat amalan ini susun Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan One day one juz Sehari satu juz baca Naikan sehari dua juz Sehari tiga juz Sehari empat juz Cintai Qur'annya Karena itu Nabi sering memotivasi kita Bahkan kata Nabi Buka hadis riwayat At-Tirmidhi Nomor hadis 2010 Orang yang terbiasa membaca Al-Quran Maka satu huruf dari Al-Quran itu Akan diberikan sepuluh balasannya siapa yang biasa baca satu huruf dari Al-Quran walaupun cuma satu huruf akan dibalas oleh Allah sepuluh kebaikan saya tidak katakan alif lam satu huruf tapi alifnya satu huruf lamnya satu huruf mimnya satu huruf setiap hurufnya sepuluh kebaikan Anda solat Subuh dua rakaat. Selesai salat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Ja hasanati Selesai salat dikasih 10. Tapi Quran satu huruf diberikan 10. Baru satu huruf nun <tuh> 10. Sudah dulu dua ah. <tuh> 20. Alif, lam, mim, tiga puluh. Jangan menghitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepuluh. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim masuk masjid saja, baru masuk sudah dapat dua puluh lima. Kata Nabi, cara menghitungnya satu, kedua, lima ratus tahun. Tiga lima ratus tahun Tiga keempat lima ratus tahun Jadi kalau ada sehari nggak baca Quran Kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Quran Jika Anda merasa banyak maksiat Harus pintar Cari amalan-amalan Paket hemat Dikerjakan pahala berlimpah Baca Quran paling bagus Dosa seratus Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Sembilan 19 belas huruf Seratus sembilan puluh Nutup tuh 100 baru dua sama saja, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau langsung dibaca satu juz rasanya lama. Satu juz bagi 5 waktu sholat Subuh, zuhur, asar, maghrib isya. Bagi 5. Al-Fatihah gak usah dihitung, contoh juz pertama Al-Baqarah 1-141 141 bagi 5 berapa? Cepat, 28 28, subuh 28 ayat zuhur 28, Asar 28, Maghrib Isya 28 Ustadz banyak lama Saya harus bangkat kantor Pendekin lagi, bagi dua Sebelum subuh 14, setelah subuh 14 Sebelum duhur 14, setelah subuh, setelah 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa nggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa anda? Apa nggak punya waktu 5 menit untuk akhirat anda? Bahkan anda di sekarang, Masya Allah. Di mobil bisa tilawah Quran. Di jalan bisa baca Quran. Cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi lima menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai satu juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustadz belum sampai cari wirid-wirid kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Qur'an, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih di Al-Bukhari. Orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamat Semua surah dalam al punya keutamaan Maka silahkan Al-Baqarah Ali Imranan An-Nisaan Yasinan Al-Kahfian ya? Jangan cuma kul kul al Kulalfalakan An-Nasan Cari ayat-ayat Cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadith Riyadu Solihin 1896 hadith Sebelum menulis kitab syarah Sahih muslim 9 jilid Beliau menulis At-tibyan fi adab hamalatil quran At-tibyan fi adab hamalatil quran Klik di Google, Atibyan Al-Imam An-Nawawi keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya cari terbitan Darun Nafais. Halaman 52. Paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salapus salih. Di sejak zaman dahulu, mereka kalau sedang akan tidur, atau dalam kebiasaan hariannya, punya widid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat, ustadz Tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur, baca baca baca. Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Qur'an maka dijaga oleh Qur'annya. Ternyata sekali waktu dia tertidur belum sempat baca Al-Baqarah saking lelahnya tiba tiba dia bangun pertengahan malam uh, bangun temannya kaget terkena bagian tangannya dia bangun juga dia bertanya mada bika kenapa kamu kata orang ini wallahi raaitul fil manam raaitul fil manam laqad natahadil bakarah. saya tadi ketiduran dalam tidur saya mimpi diseruduk al-baqarah nisa seringnya baca al-baqarah ayat itu surat itu menjadi dekat dengan dia kamu belum baca saya Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia. Dari sengatan matahari yang sangat terik. Di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. biasakan, Pasang target. Ustadz saya belum lancar. Berita baik dari Nabi At-Tirmidhi. Nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya. Waladhi yata'ta'tawa huwa falahu ajran. Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya, orang baca Alif Lam Mim. Dia baca Alif Lam Mim, Falahu ajran, dia mendapatkan pahala dua kali orang yang lancar. Oh, kalau gitu saya terbata-bata aja, Ustadz ya. Maksudnya satu pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyaratil kiramil bararah akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda, Anda akan dijaga malaikat disebut oleh Nabi namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an akan dijaga kemuliaan hidupnya. Dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau anda terbiasa tilawah Qur'an, rajin baca Qur'an, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita, akan menjaga supaya anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Qur'an masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar. Malaikat menjaga. cuman karena malaikat sifatnya goib tidak tampak. Kalau tampak, anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Psh, kamu siapa? Malaikat maut. Gak jadi baca Quran Malaikat Yang kedua Mencintai Quran dengan tilawah Satu kira'ah, dua tilawah Kalau kira'ah, sekedar baca Tidak menuntut pemahaman Kalau tilawah Dari asal kata Talayat selu tilawatan punya tiga arti Al-kira'atu Wal-fahmu wal-amalu bima fuhima Baca, pahami, amalkan Itulah tilawah makanya ketika ada orang baca Qur'an cuma baca disebut kori dari kera'ah tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan supaya maknanya dipahami saat dia menerjemahkan dia disebut apa namanya? ada orang baca ada orang menerjemahkan, yang menerjemahkan disebut apa? tuh, tilawahnya muncul sari tilawah, sebetulnya cuma tilawah saja nggak pakai sari Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya busari makanya disebut sari tilawah tilawah saja, tilawah tapi tidak salah kalau ingin disebut syariah tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah sekarang silahkan, gak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan, apa yang anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, anda sudah jadi ayah berapa tahun. Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun. Kenapa anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekkan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Karena anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis Ustad? Keluarkan ayat-ayat Tijaro dalam Al-Quran. Bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi Ustad, diplomasi Ustad? Keluarkan ayat-ayat pemerintahan. Keluarkan, praktekan dalam pekerjaan anda. Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah Ustadz, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekan. Itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, Aku sejak belajar, Aku belajar Al-Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud kelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman Rahman al-Sulami, setiap mereka belajar 5-10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amar Bin As mengatakan, Aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran, sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir Nanti di masa depan Ada orang hafal Al-Quran Semudah meminum air -ma", Tapi sedikit dalam mengamalkannya Dikata Amr bin As Aku khawatir Nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran hafal, hafal, hafal, hafal, hafal, hafal Baca banyak, banyak Hatam, hatam, hatam, hatam Tapi ngamalkannya sedikit Bahkan ada yang tidak mengamalkan Hafal Quran tapi volim Rabbin Fa'na' Bima lam tanaa rabbii allimna alladzi anfa'una na bitu an nu mi Antar tawasna bi wasi'a wa antar razuqan al-amana